Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asyadu an la ilaha illallah Wa anna muhammad dan abduhu wa rasuluh amma ba'du Kembali jumpa dengan akidah channel pada kesempatan kali ini Masih dalam video-video reaction Terhadap para penghujat yang setiap detik Merongrong iman-iman saudara-saudara kita Dan selalu berusaha mengikis keimanan umat Islam Semoga ikhwan filah semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan terima kasih selalu setia dengan aqidah channel Serta channel-channel muslim Yang bersama-sama berdakwah Membantah, menghadang para penghujat, para penista agama untuk kali ini akan saya reaksi sebuah video dari Saifuddin Ibrahim yang kembali mengemukakan satu ayat di dalam surah Al-Baqarah di mana di satu video ini sebelumnya dia juga menarasikan tentang ayat-ayat untuk orang Yahudi yang diartikan secara serampangan sembarangan sesuai dengan keinginan si Udin ini Dan untuk yang satu ini kembali dia membawakan surat ini untuk narasi menggiring opini publik bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat yang menebarkan kebencian Itu menurut si Udin dan ini termasuk ayat yang diajukan untuk dihapus, padahal satu konteks sangat berbeda. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan untuk orang-orang bani Israel itu dikutuk bukan berarti uh, bertentangan dengan ajaran Islam atau bertentangan dengan apa yang Seharusnya untuk umat manusia di situ sangat jelas bagi orang yang ingkar Bagaimana videonya? Kita simak yang satu ini Yang kedua Al-Quran mengutuk eh, Ayat itu mengutuk orang Yahudi supaya menjadi monyet Surah kedua ayat 65 Dan sungguh kamu telah mengetahui Orang-orang yang melakukan pelanggaran Di antara kamu pada hari Sabtu Lalu kami katakan kepada mereka Jadilah kamu monyet hina Nah, jadi orang Yahudi dikutuk, monyet hina. Nah, di sini si Udin membawakan surat Al-Baqarah ayat 65. A'udzubillahiminasyonotirrojim. Bismillahirrahmanirrahim Walakad alim tumul ladhi na'tataw minkum fi sabti faqulna lahum kunu qiratatan khasi'in dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat lalu kami katakan kepada mereka jadilah kamu kera yang hina jadi di sini si Udin menyampaikan surat ini dengan tujuan menggiring opini publik bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang mengutuk orang Yahudi Padahal ayat ini menjelaskan sikap dan keingkaran Bani Israel Allah menegur dan memurkai mereka Sungguh kamu wahai Bani Israel telah mengetahui hukuman yang diterima oleh orang-orang yang melakukan pelanggaran Di antara kamu dengan tetap mencari ikan pada hari sabat Yakni hari Sabtu Hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi jadi, jelas sekali di sini untuk orang-orang yang ingkar. Jadi, si Udin ini mengatakan di sini mengutuk dalam konteks tidak dijelaskan bagi siapa. Ya, pastinya orang yang ingkar itu yang tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendapat kutukan dan mendapatkan dosa. Pastinya, itu ikhwan billah. Coba kita dengarkan video si Udin lagi Tapi Yahudi ganteng-ganteng Gak kayak monyet Ya Emang Provokatif sekali ini ayat Saudara-saudara sehingga saya Harus menjelaskan kepada saudara-saudara Ayat Kutukan ini Tetapi ayat yang lain Memuji Ya orang Yahudi itu dipuji sebagai orang yang apa namanya eh, diberkati makan minumlah di negeri itu dengan tentram senang nyaman gitu. Nah di sini si Udin selalu mengatakan ada ayat yang mengutuk, ada ayat yang memuji. Yang pasti ya, yang pasti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 Hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi Padahal kamu semua sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai hari ibadah Dan tidak melakukan pekerjaan lain Karena itu lalu kami katakan kepada mereka Jadilah kamu kerayang hina Pada saat itu berubahlah fisik dan atau sikap mereka seperti kerak. Jadi, di sini menjelaskan bahwa ayat itu bagi orang-orang yang ingkar terhadap perintah-perintah Sang Maha Pencipta dan melakukan pelanggaran pada hari Sabat dengan mencari ikan di laut. Di situ dikutuk menjadi kera dalam artian di situ seperti kera, sikapnya, perilakunya dikatakan seperti kera. Seperti kera itu seperti apa? Yang tidak punya akal, dan pastinya kehidupannya seperti perilaku kerah. Nah, Si Udin mengatakan, katanya, banyak ayat yang berbenturan. Dia tidak menjelaskan konteksnya apa. Kalau orang-orang Yahudi Bani Israel pada saat itu mendapatkan anugerah itu bagi orang-orang yang taat, taat atas perintah Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya bagi yang tidak taat Itu dikutuk Nah si Udin Baper Merasa menjadi orang non muslim di luar Islam Dia selalu menarasikan apa yang ada di dalam Al-Quran Itu menyerang dirinya Menyerang orang-orang kafir Bukan itu penjelasan kepada umat Islam Bahwa orang yang di luar Islam yang pada saat itu adalah orang-orang Yahudi orang bani Israel umat bani Israel ingkar kepada Allah subhanahu wa taala dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat jelas orang yang melakukan pelanggaran pada hari Sabat dan padahal ya hari khusus beribadah bagi orang Yahudi hari Sabat itu Nah, semua sudah sepakat untuk menjadikannya sebagai hari ibadah tapi dipakai untuk mencari ikan di sini pelanggaran yang dilakukan bila ada ayat yang menyatakan orang-orang Yahudi mendapatkan anugerah itu bagi orang-orang yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disempal diambil satu ayat itu pastinya berbeda-beda makna dan artinya Satu bagi orang yang taat Satu bagi orang yang tidak taat Apakah akan dijadikan satu ayat? Ya tidak mungkin Kalau kamu pisah-pisah artinya pasti berbenturan Tapi kalau makna dan artinya sekaligus tafsirnya kamu sampaikan Untuk menyampaikan sebuah edukasi bahwa orang taat dan orang ingkar itu seperti apa bedanya Pasti kamu tidak sesat Kalau ini ya pasti sesat Itu laknat sekali kalau si Udin ini hmm, Jadi dua kontradiktif Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari sabat Dan kami katakan kepada mereka jadilah kamu monyet yang hina dan ucapan ini tidak benar dan tidak tepat sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa orang Yahudi itu jadi monyet tidak ada itu maka ayat surat kedua ayat 65 ini ya minta dihapuskan. Jadi di sini dia mengatakan kontradiktif. Nah di dalam video sebelumnya kita sudah membahas uh, surat kelima ayat 78 dan itu adalah termasuk yang diajukan untuk dihapus oleh si Saifuddin Ibrahim. di Disinilah saudara-saudaraku semuanya, teman-teman semua yang harus kita bantah dan harus kita luruskan sebagai edukasi untuk kita semuanya. Kita harus sadar semakin hari si Udin ini juga semakin gencar menyerang Islam Selalu bernarasi dengan kebenciannya menjelaskan Al-Quran secara serampangan dan sembarangan Contohnya begini ya Kalau pertama tadi dia membaca ayat uh, di dalam surat Al-Baqarah oh, itu walakat Itu saja sudah salah walakat kata dia Walakot alim fi sabti lahum kunu jadi dia membaca cer salah salah gitu mau mengartikan mau menafsirkan nah konteksnya dia menafsirkan ayat ini hanya satu ayat dua ayat dengan video sebelumnya dan di sini di awal video selalu menarasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutuk. Nah, padahal itu tidak ada narasi tanpa konteks yang seperti dikatakan si Udin. Di sini di dalam ayat Al-Baqarah ayat 65 ini itu untuk orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari sabat Nah ini bedanya ya Apakah di dalam kekristenan bila ada satu pelanggaran melanggar aturan-aturan Tuhan Itu tidak ada hukumannya Nah kalau kita telisik dari perjanjian lama itu ada perbuatan baik perbuatan buruk Entah kalau di perjanjian baru kalau sudah dihapuskan hukum taurat itu Jelas itu, ini hukuman bagi orang-orang yang melanggar hari sabat Padahal mereka sudah mencetujui Kalau hari sabtu itu Hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi Nah, dan dilarang untuk melakukan pekerjaan lain Nah, jadi konteksnya bila melanggar itu seperti kera perbuatannya Nah kalau dia tetap membenturkan Dengan ayat yang mengatakan Yahudi mendapat anugerah Itu bagi orang-orang yang taat mendapatkan anugerah Sama dalam kehidupan berwarna negara di Indonesia Bagi orang yang melanggar hukum Pasti kena hukuman Kena pelanggaran hukum Pasal undang-undang bagi yang taat pada hukum, ya, tidak damai, aman, sejahtera. Nah, itulah ikhwan villa semuanya. Coba kita perjelas lagi supaya ikhwan semuanya tahu dan bisa memahami. Semoga apa yang akidah channel sajikan sampaikan sedikit bisa membuat sebuah edukasi. Mempertebal iman dan kita bisa bersama-sama membantah apa yang dikatakan si Udin ini Jadi kalau untuk otan-otan ya, kalau kurang jelas jangan tanya sama si Udin Karena si Udin ini membaca mengartikan dengan yang narasi yang berbeda Menggiring publik supaya semakin membenci Islam Kalau ingin mencari kebenaran tanyakan kepada orang yang menyakini Kitab suci Al-Quran yang mengimani Al-Quran Sebagai kitab suci yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A'udzubillahiminasyantanirrojim <tik> Bismillahirrohmanirrohim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 Anugrah. begitu Ivan bilang semuanya. Semoga ini semua bisa membawa manfaat sekaligus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas dukungannya kepada Adik Tidak Channel dan Channel-Channel Muslim. Dan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ladang amal nanti di akhirat. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh, salam satu.